Seberjalan dengan setiap bulan melodi akhir jalan ku harus melepaskan dirimu. Terima kejujuran dalam setia pasku karena demi cinta telah kurelakan kejawabku atas di kamu sebab Sejati. Karena cinta yang sungguh Jangan akan pernah mungkin bersalah Sampai